Yeah, no, yeah. sulit dikatakan apakah ada tekanan atau tidak karena yang tahu hanya beliau saja mm. tapi yang masyarakat melihat ini yang dikatakan oleh beliau dan mm. seharusnya tidak boleh mm. dalam tekanan apapun ya kita tidak tahu gitu apakah mm. sukarela ada dapat tekanan, tekanan itu tidak penting mm. yang penting adalah tidak boleh gitu. mm. <laughs> karena ini adalah wacana untuk melanggar pemilu mm. melanggar konstitusi yeah, yeah, yeah. jadi tidak boleh dalam kondisi apapun gitu mm. Jadi ya. kalau memang tegas, seandainya pun ada tekanan, beliau harus mengatakan secara tegas, secara konstitusi tidak bisa. Ya, ya. Ya, dan itu adalah ranah e, dari Ketua MPR ya, untuk ya. menjaga e, konstitusi. Ya. Misalnya dengan e, menyuarakan sesuatu yang memang nanti akhirnya target ini atau motif ini bisa tercapai. Hmm. Kemudian e, dilihat dari sisi aturan main yang mungkin bisa menjadi celah hmm. ini juga coba di uh, apa di exercise hmm. nah kalau nanti alaf alasan alaf atau justifikasi ini kira-kira sudah terkumpul hmm. maka dilanjutkan dengan hal ketiga yaitu siapa yang menyuarakan hmm. jadi kalau kita simpulkan ada motif atau target ada justifikasi hmm. lalu ada orang-orang yang siap menyuarakan hmm. untuk nanti mendapat dukungan publik jadi ibarat orkestra hmm. orkestra untuk mencapai Jokowi tiga periode hmm. karena itu karena memang ini sesuatu yang melanggar konstitusi kita harus terus menentang target atau motif itu hmm. terus kita tolak lalu uh, justifikasi atau alasan ini juga hmm. terus kita persoalkan hmm. Kemudian yang ketiga orang-orang yang bersuara di nah. dalam oskestra ini hmm. kita Google. Iya, terima kasih Om Lim, hmm. Pak uh, Ini kita sesalkanlah hmm. bahwa ada upaya-upaya uh, untuk untuk apa uh, menunda pemilu memperpanjang masa jabatan apakah atau termasuk juga tiga, tiga periode. Nah sebelum ini kan disebutkan juga di Gelora Bung Karno ya, mm -hmm. itu ada yang menteriak juga mengenai uh, tiga periode yeah. gitu. Nah ini adalah sudah jelas ini semuanya melanggar konstitusi, jadi kita tidak mengerti mengapa hal seperti ini membuat kegaduhan politik di Indonesia mm. uh, apalagi tersirat bahwa apa yang dikatakan oleh ketua MPR adalah uh, uh, untuk menunda pemilu itu uh, tentu saja pada saat itu adalah ketua MPR juga mengatakan <tuh> mana kata-kata uh, saya, nah, itu nggak perlu kata-katanya, jadi kita lihat bahwa jelas sekali bahwa menghadiri ketika kesempatan dalam acara uh, survei, bahwa kepuasan terhadap Jokowi mm -hmm. uh, meningkat, lalu di situ mm -hmm. sengaja di, apa, dilontarkan pertanyaannya mm -hmm. bahwa Apakah ada korelasinya dengan masih diinginkan dipimpin oleh Jokowi? Mm. Nah ini apa gitu? Nah ini adalah jelas bahwa uh, suatu pengkondisian lah mm. ya apakah masih mau atau tidak. Nah seandainya pun rakyat mau mm. seharusnya bukan ditanyakan begitu. Mm. Karena apalagi ketua MPR harusnya tidak boleh menanyakan ke sana karena mm. sudah jelas konstitusi kita sudah mengatakan bahwa masa jabatan presiden adalah lima tahun hmm. dan 20 Oktober 2024 sudah selesai hmm. dan mas dan periode jabatan adalah dua kali jadi sudah jelas hmm. gitu 2024 eh, masa jabatan Jokowi sudah selesai hmm. dan tidak bisa di calonkan lagi hmm. dan seperti waktu itu juga di 2014 SBY mengundurkan diri bukan mengundurkan diri SBY tidak mengikuti proses lagi hmm. untuk pilpres dan tidak ada narasi-narasi ingin mempanjang dan sebagainya dan peralihan itu itu mendapatkan uh, menghasilkan dia Jokowi muncul. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh pemirsa yang budiman. Kita tahu bahwa upaya untuk perpanjangan masa eh, pemilu atau jabatan presiden itu sudah diperbincangkan berulang-ulang karena nampaknya upaya untuk tiga periode sudah tidak eh, disambut oleh, oleh masyarakat. Jadi yang sedang ramai adalah perkataan dari ketua MPR dan juga disusul oleh Bapak Lanyala Matari sebagai Ketua DPD memberikan pandangan bahwa ada ada dimungkinkan bahwa pemilu itu akan di, di, diperpanjang. Nah, kemudian masyarakat kan tidak terima dengan ucapan dua petinggi ini karena ini jelas-jelas pelanggaran konstitusional eh, ya terhadap masalah-masalah eh, yang sangat penting sekali. Nah, kita membaca banyak tulisan terutama dari bapak dr. Anthony Wiawan eh, tentang tanggapan terhadap itu dan juga di sini ada pak Marwan ya jadi ada eh, pak Marwan Batubara dan bapak Anthony. eh beliau sudah banyak menanggapi tapi kita ingin mendalami lagi tentang perkataan ucapan seperti pak bambang ini apakah wacana yang yang lucu enggak sih itu persoalan yang sangat berat seolah-olah di lakukan tes on the water terhadap masyarakat terhadap itu dan tanggapannya jelas sekarang sampai hari ini ke apa itu tanggapan dari masyarakat belum-belum selesai itu apakah mereka akan menuntut Bambang atau ee, Pak Bambang atau tidak itu kita berpelan kita ingin tanggapan dari ee, mempertajam tulisan dari Pak, Pak antoni dari beberapa tulisan mungkin yang saya disampaikan Pak Antani. ya terima kasih Om Lim hmm. Pak ini kita sesalkanlah Bahwa ada upaya-upaya uh, Untuk Untuk uh, menunda pemilu Memperpanjang masa jabatan Apakah atau termasuk juga Tiga periode Nah sebelum ini kan disebutkan juga di Gelora Bung Karno ya uh -huh. Itu ada yang menteriak juga mengenai uh, Tiga periode okay. gitu. Nah ini adalah Sudah jelas ini semuanya melanggar konstitusi Jadi kita tidak mengerti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 Mas, dan periode jabatan adalah dua kali, jadi sudah jelas hmm. gitu. 2024 uh, masa jabatan Jokowi sudah selesai hmm. dan tidak bisa dicalonkan lagi. Hmm. Dan seperti waktu itu juga di 2014 SBY uh, mengundurkan diri, bukan mengundurkan diri SBY tidak mengikuti proses lagi hmm. untuk pilpres dan tidak ada narasi-narasi ingin panjang dan sebagainya dan peralihan itu, itu mendapatkan e, menghasilkan ya, Jokowi muncul gitu. hmm. jadi bagaimana kalau pada saat itu Pak SBY ngotot untuk diperpanjang kan kita nggak mendapatkan Presiden Jokowi saat ini gitu, hmm. terlepas dari plus minusnya, apapun gitu nah inilah, ini hmm. ini yang tidak boleh diinikan jangan sampai bahwa <tuh> konstitusi ini ada dilanggar untuk kepentingan sesaat Hmm. Kalau seandainya ini bisa dilanggar. Lalu bagaimana menjamin bahwa nanti tidak dilanggar lagi? Hmm. Bagaimana kalau 2000 anggap saja 20, 2027 ya, uh, ini uh, terjadi oh. bahwa ini uh, diperpanjang gitu. Pemilu ditunda. Hmm. Lalu bagaimana? Apakah ada jaminan bahwa 2027 akan diselenggarakan pemilu juga? Jangan-jangan hmm. nanti kepuasan kepada Jokowi 90%, hmm. ya harus ya, dikang ya. lagi gitu. Ya. Ya. Ya. artinya keinginan perpanjangan uh, Jokowi kata nanti apakah ada korelasinya dengan perkataan dari Ketua MPR DPR yang memberikan sinyal akan diperpanjang padahal kan masih masih 2 tahun belum tahu banyak alasannya apa enggak punya uang atau apa kan masih, masih lama kenapa apa? mereka mencanangkan seperti itu? ya alasan apapun ini kan mereka kalau saya lihat sih beberapa <tuh> ini bukan yang hanya baru sekarang sebenarnya dari setahun lalu ya hampir setahun yang lalu sudah disuarakan terus gitu tapi ini kan untuk melihat apakah Penolakan masyarakat keras apa tidak hmm. ya, Kalau lembek-lembek aja ya ini jalan lah hmm. Jadilah nih barang kan gitu kan hmm. Hmm. Nah kalau seandainya keras apa segala ya waktu Kalau nggak salah Maret lalu ya Itu terjadi penolakan-penolakan keras lalu sempat surut gitu Tapi kelihatannya ini mulai lagi mungkin Bahwa calon presiden dari yang diingin diusung ini ya mungkin kurang begitu populer gitu hmm. kan hmm. sehingga mengharapkan bahwa uh, Pak Jokowi itu tampil lagi, nah ini jahat nih hmm. mereka pendukung-pendukungnya yang mau, uh, mau apa uh, namanya ini kan memojokkan Pak Jokowi lah gitu, nah ini, ini, ini jahat sekali hmm. Untuk Pak Jokowi melanggar, kalau Pak Jokowi melanggar itu kan konsekuensinya beliau pribadi gitu. hmm. Yang lain pendukung cuma sorak soraya aja gitu. hmm. Apakah ada mungkin permintaan atau tekanan kepada uh, pimpinan MPR itu sehingga beliau mengatakan sesuatu yang sangat apa itu tentunya uh, Ada rasa ketidakadilan ya, katakan kasarnya secara hukum ya inkondisional ya sulit dikatakan apakah ada tekanan atau tidak karena yang tahu hanya beliau saja hmm. tapi yang masyarakat melihat ini yang dikatakan oleh beliau dan hmm. seharusnya tidak boleh hmm. dalam tekanan apapun ya kita tidak tahu gitu hmm. apakah sukarela ada tekanan, tekanan itu tidak penting hmm. yang penting adalah tidak boleh gitu. hmm. <laughs> karena ini adalah wacana untuk melanggar pemilu hmm. melanggar konstitusi ya, ya, ya. jadi tidak boleh dalam kondisi apapun gitu hmm. Jadi yeah. kalau memang tegas, seandainya pun ada tekanan, beliau harus mengatakan secara tegas, secara konstitusi tidak bisa. Yeah, yeah. Yeah, dan itu adalah ranah uh, dari Ketua MPR yeah, untuk yeah. menjaga uh, konstitusi. Yeah. Baik uh, Pak Marwan dulu, kok nampaknya sangat begitu ketakutan untuk melepaskan jabatan, padahal masih punya kesempatan 2 tahun. Kalau mungkin merasa ada yang belum selesai ketua yang dilakukan, kan masih punya ke kesempatan dua tahun. Tapi ketakutannya sudah sekarang sampai bagaimana apa tingkah perilaku kekhawatiran itu apa pak marah yang apa kira-kira menghantui beliau itu iya jadi saya coba sederhanakan ya masalah hmm. kita ini hmm. masalah high level menyangkut konstitusi hmm. pertama kita bicara ada target motif hmm. motif untuk mempertahankan kekuasaan hmm. dan dibalik Uh, kepentingan atau motif ini adalah oligarki. Hmm. Kebetulan sekarang yang memimpin di di level eksekutif itu adalah Pak Jokowi. Hmm. Jadi berangkat dari target atau motif hmm. untuk tetap berkuasa dan ini coba diwujudkan dengan uh, apa namanya memperpanjang masa jabatan, maka disusunlah uh, skenario atau alasan-alasan.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 Kemudian, yang ketiga, orang-orang yang bersuara di hmm. dalam orkestra ini hmm. kita gugat. Nah, dengan begitu, hmm. diharapkan nanti rakyat paham masalah. Hmm. Sebetulnya, apapun yang mereka lakukan sejak setahun terakhir, hmm. isunya adalah bagaimana Jokowi dan oligarki itu tetap, tetap berkuasa. Ini masih di sana sebagai Plan A. Hmm. Plan B-nya mungkin uh, Ganjar. Hmm. Plan hmm. tapi tetap plan A ini jadi sesuatu Maksudnya yang Ganjar men bisa menjadi mengamankan mereka ya, ya. makanya kita bicara soal bahwa target ini masih hidup hmm. oleh orkestra hmm. dan salah satunya itu Bamsud. Hmm. Di samping itu adalah partai-partai yang berkuasa. Hmm. Bisa saja di dalam partai yang berkuasa ini ada yang tidak setuju. Hmm. Tapi kita khawatir ini juga bisa terkontaminasi hmm. sehingga mendukung agenda yang tadi tiga hal pokoknya ini terjalan mm. mm. agenda ada target tiga Jokowi tiga periode mm. ada alasan agenda. untuk menjustifikasi mm. ada orang-orang yang menghidupkan Memangkan. ini mm. supaya dengan begitu nanti bisa tercapai target itu gitu mm. ini harus kita terus lawan mm. karena ini melanggar konstitusi mm. kemudian merampas hak demokrasi rakyat mm. kemudian berlawanan dengan apa namanya reformasi hmm. ya kenapa ada misalnya konstitusi yang sekarang ini hmm. ini kan muncul setelah adanya reformasi kenapa ada reformasi? ada masalah sebelumnya hmm. rakyat tidak mau hmm. nah ke depan rakyat dengan memahami masalah ini hmm. kita harapkan supaya apa yang menjadi amanat reformasi itu tetap dipertahankan hmm. nah di sisi lain orang yang ada di dalam orkestra ini hmm. harus terus kita gugat hmm. terutama Jokowi yeah, yeah. ya kalau kita ingat waktu ada wahi misalnya mengusung Jokowi e, tiga periode hmm. jawaban Jokowi kan sebetulnya itu menampar muka saya hmm. kan? salah satu yang hmm. saya ingat itu hmm. seolah-olah dia tidak mau itu hmm. tapi kalau isu ini terus Berlangsung sampai ya. sekarang, meskipun bukan oleh dia, ya. tapi belakangan juga waktu di GBK kan sudah mulai, ya, ya kan? Mulai ngomong, ya. sudah kelihatan sebetulnya belangnya nih. Ya. Belang Jokowi ini awal-awal itu coba bersembunyi, ya. tapi memang pada dasarnya itu hipokrit. Makin ke belakang, makin jelas. Ya, ya. Nah, sementara orang-orang yang tadinya bisa kita percaya, ya. sepa, eh, seperti Bamsud, ya. ini juga sudah berani terbuka ya. secara vulgar ya. mengusung agenda. Tiga periode ini hmm. uh, tidak apa namanya sambil mengkhianati konstitusi. Hmm. Jadi Bamsud juga harus kita gugat partai-partai pendukung misalnya Arsul Sani yang mendukung hmm. atau Lanyala. Hmm. Ini juga harus kita persoalkan. Hmm. Anda mau apa? Hmm. Gitu? Anda mah ingin merampok? Hmm. Uh, Jadi demokrasi. Kalau ya. semakin lama dibiarkan, memang mereka akan memperbesar kue yang seolah mendukung uh, uh, wacana tenaga perpanjangan atau Ya, tiga, artinya ya. tadi tetap saja tiga hmm. ini target masih terus di sana hmm. alasan coba dicari lalu aktor yang maju tampil bersuara di depan ini juga terus uh, apa namanya kita lihat itu akan terus berlangsung hmm. gitu yeah. apalagi kalau tidak ada perlawanan nah yeah. kita coba nih dengan acara ini melawan sambil menjelaskan kepada rakyat hmm. ini loh masalahnya hmm. ini loh pengkhianat-pengkhianat yeah, konstitusi yeah, yeah. ini nah di sisi lain kita mengingatkan mereka, hmm. eh rakyat tahu nih Anda sedang bikin agenda busuk, hmm. ya. kami akan terus melawan gitu misalnya, hmm. kayak gitulah, lah ya, ya. secara umum. Uh, yang bisa dilakukan yang terbaik ya, untuk uh, bukan mengingatkan ya, tapi men -men menegur dengan keras dari masyarakat terhadap kekeliruan-kekeliruan uh, yang dilakukan oleh para petinggi-petinggi itu, langkah-langkah uh, apa konsisionalnya seperti apa Pak? Ya semua apa yang dilakukan bahwa memprotes hmm. ya uh, dengan tulisan atau menulis surat dan sebagainya hmm. itu semuanya adalah langkah-langkah yang uh, konstitusional gitu hmm. ya, Termasuk term demo ya Pak? Ya termasuk bahwa itu hmm. uh, apa uh, unjuk rasa ya hmm. itu kan hmm. menyampaikan pendapat hmm. gitu kan dan itu semuanya sudah dijamin, uh, tapi saya nggak tahu di Kuhp yang baru itu hmm. dijamin juga atau tidak. <laughs> ya, <Yeah, yeah, yeah. laughs> yeah, tapi artinya itu pastilah <laughs> yeah, itu itu adalah uh, masyarakat boleh bersuara ya yeah, karena kan hmm. uh, wacana ini kan meresahkan. Mengapa meresahkan? Mengapa ramainya dukungan dukungan terhadap capres yang ada? Misalnya katakanlah uh, Anis Rasid Baswedan lah itu. Uh, saya kira dukungan dukungan itu bukan semata-mata juga. Eh, karena seseorang, tetapi karena mungkin tidak ada harapan lagi terhadap rezim yang selama ini melakukan ketidakadilan kepada masyarakat. Ya. kita tahu bahwa masyarakat banyak melakukan kegiatan-kegiatan ya seperti tentunya Pak Marwan dan Pak Antoni eh, melakukan koreksi terhadap misalnya eh, masalah tambang lah, masalah eh, apa eh, ya kejahatan-kejahatan keuangan yang lain itu ya. nah eh, itu nampaknya kan sudah putus-putus asa gitu ya. Maka harapannya kan tentu pada pada pilpres uh, ini gitu. Nah kalau ini pun juga sudah akan di apa itu dihalang-halangi dan bahkan sudah uh, saya menerima informasi dari orang-orang yang entah dapat informasi katanya dari A1 sudahlah ah, ini sangat berat sekali untuk dia melaju karena pasti akan di, di, di dijegal. Gitu. Saya kata saya tanya dijegal di mana? Sudahlah hitungan hitungan itu sudah tidak mungkin. Kita udah capek-capek makan bemir, nanti akan terulang lagi. Nah, menghadapi info-info info seperti itu se seperti apa? Akan bisa jalan kamarnya? Iya, saya kira hal seperti itu bagian dari strategi hmm. e, dari mereka ya, hmm. untuk tetap mencapai target tadi yang saya sebut di awal. Tapi yang lebih penting adalah supaya pertama kita atau rakyat. Terutama pendukung ANIS itu hmm. Memahami dan mendalami masalah hmm. Bahwa ini urusannya Bukan sekedar kita Mengkampanyekan ANIS Memenangkan ANIS hmm. Tapi juga hmm. Melihat apa yang dilakukan oleh Rezim yang ada sekarang hmm. Jadi paralel hmm. Supaya apa? Supaya tadi Konstitusi itu tetap dijalankan hmm. Yang kedua supaya hak demokrasi kita Tidak dirampas hmm. Hmm. Jangan lupa tadi kita bicara reformasi. Hmm. Dulu ada masalah maka ada reformasi, hmm. ada hasil itu hmm. konstitusi yang sekarang berlaku. Yeah, yeah. Nah jangan sampai ini yang sudah susah payah kita perjuangkan di 97-98 ini dihilkan oleh program apa program tiga periode. Hmm. Jadi intinya saya saya berharap mari paralel itu dukung terus Anies hmm. tapi pahami masalah hmm. lalu berbuat sesuatu hmm. secara terintegrasi hmm. untuk supaya target rezim hmm. tidak tercapai agenda kita itu bisa kita menangkan hmm. itu paling paling penting nah salah satu yang saya harapkan bisa kita lakukan itu yeah. kita melakukan konsolidasi hmm. setelah kita paham kita konsolidasi dan terus bersuara konsolidasi uh, uh. bisa saya ini sedikit yeah. uh, kalau saya melihat bahwa wacana ini adalah tidak berkaitan dengan Anies <coughs> karena apa? Hmm. Karena kalau kita lihat ini kan sudah disuarakan sejak Februari-Maret yang lalu yeah. di mana Anies itu masih gubernur dan masih belum ada yang mencalonkan ya yeah. pada saat itu. Yeah. Jadi saya rasa memang ini adalah uh, uh -huh. bukan masalah apakah ada Anies atau tidak Anies atau bagaimana gitu bahwa ini adalah memang uh, suatu uh, niat yang Uh, untuk memperpanjang kekuasaan hmm. dari mereka-mereka yang menginginkan bahwa daripada susah-susah ya kita tambah lagi ya tiga tahun kan gitu kan hmm. ya. Nah inilah jadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk uh, melanggar konstitusi. Hmm. Jadi kita kesampingkan saja. Jadi ini bukan bukan urusan anis tetapi ini adalah urusan konstitusi hmm. uh, yang memang sengaja untuk dilanggar gitu. Hmm. Nah, apakah pelanggarannya itu? Bagaimana caranya? Apakah melalui MPR? Ada yang bilang melalui Perpu? Ada hmm. yang bilang melalui Dekret Presiden hmm. gitu. Nah, ini jadi isu ini akan semakin liar. Ya, gitu. ya, ya, ya. Nah, ini yang harus diluruskan gitu hmm. bahwa Perpu, Dekret itu adalah tidak bisa uh, uh, apa bukan menjadi hukum hmm. tertinggi gitu. Hmm. Tidak bisa di atas konstitusi. Hmm. Jadi hal-hal ya, seperti ini yang harus kita edukasikan kepada masyarakat yeah, yeah, yeah. bahwa uh, ini semuanya adalah uh, inkonstitusional yeah, yeah. gitu ya. Ini semuanya melanggar yeah. konstitusi. Ini yang harus kita inikan. Yeah, yeah. Jadi kita mempunyai dua hal yang berbeda yeah. bahwa Nah, satu adalah mengenai pilpres itu sendiri dan kemudian bahwa uh, itu diharapkan itu adalah fair, gitu ya. Nah, bagaimana meningkatkan fairness itu? Nah, itu juga harus dikawal dan itu harus dibicarakan uh, tersendiri. Gitu. Jadi uh, tegas ya. Mungkin satu tahap itu saja yang harus disepakati oleh semua bahwa 2022, 2024 harus dilaksanakan uh, pilpres sesuai dengan konstitusi yang mengaturnya gitu ya? Iya, saya tidak melihat itu ada jalan lain gitu ya, ya, Saya ya. tidak melihat itu ada jalan lain hmm. bahwa 2024 itu hmm. pemilu Pilpres itu pasti dan wajib dilaksanakan ya, ya. Saya tidak melihat ada ya. jalan lain ya. Bagaimana pertanyaannya kalau jadi PPU dekret sudah tidak ada jalan lah gitu Bagaimana kalau kemudian ada sidang istimewa MPR gitu hmm. Ya. Memang nah, bisa-bisa saja, itu namanya kudeta konstitusi gitu hmm. Itu namanya mengganti konstitusi untuk kepentingan sesaat hmm. gitu Dan untuk kepentingan yang uh, lagi berkuasa itu di Brookings Institute itu didefinisikan sebagai kudeta konstitusi hmm. Yaitu mengubah konstitusi untuk kepentingan penguasa Untuk mencegah terjadinya sidang MPR dengan alasan-alasan macam-macam hal apa yang dikatakan oleh Bang Sup harus dicegat dari sekarang ya bahwa itu harus disikapi itu adalah pelanggaran konstitusi berat gitu ya. Iya. Hmm. Itu harus di hmm. harus di apa? di disosialisasikan, di, di, di harus ada uh, pembicaraan kalau bisa pendekatan ya hmm. dengan kepada uh, ketua MPR bahwa ini adalah menyalahi gitu. Hmm. Ya bagaimana kalau seandainya semua partai politik menginginkan hmm. ya ya artinya ya Anda data konstitusi, <laughs> gitu kan? Ya, <laughs> mungkin sekarang ya, intinya situ ya, gitu ya, ya, ya, ya. jadi gini, saya ingin mengklarifikasi tadi soal setelah pemahaman, itu ada perlawanan hmm. identik dengan yang kita lakukan sekarang hmm. ada target, ada agenda strategi yang sedang dijalankan hmm. salah satunya itu oleh BAMSUD hmm. maka kita protes, hmm. kita menyuarakan ini hmm. nah yang saya himbau kepada rakyat, itu juga sama Bukan cuma kita yang bersuara hmm. Tapi mereka juga hmm. Caranya seperti apa? Bisa bikin tulisan, bisa demo dan sebagainya hmm. Jadi satu paket kita uh, Intinya bahwa uh, Kita Bukan hanya uh, Apa namanya Coba mencampur aduk hmm. Tadi ya, soal uh, agenda tiga Brode dengan mendukung Anies, bukan begitu hmm. Yang saya maksud adalah Bahwa anda ini ngumpul hmm untuk menangkan Anis hmm. tapi pada saat yang bersamaan ada agenda seperti ini hmm. jangan cuma fokus ke sini ini juga dilawan seperti yang kita sekarang melakukan perlawanan hmm. karena itulah pahami masalahnya lalu buat eh, apa namanya perlawanan hmm. dengan cara-cara yang diatur atau dijamin oleh konstitusi hmm. itu jadi itu sebetulnya paketnya adalah tapi gitu. sebenarnya apa sih yang melatar melatarbelakanginya tahu-tahu apa ketua MPR Bamsud itu mengatakan seperti itu itu latar belakangnya itu apakah dia sudah melihat ada sesuatu bukan gak, saya kira tadi saya sudah bilang hmm, bahwa dengan target ini hmm, maka dicari alasan justifikasi cara hmm, jadi alasan apa, itu belakangan nah, hmm. bukan maksud saya alasan-alasan ini hmm. misalnya ada 10 Misalnya ada dekret, ada tap MPR, apa segala untuk mendahului adanya sidang sidang PR misalnya. Jadi ada nih daftar-daftar apa yang dilakukan. Misalnya juga Jokowi ngomong apa, hmm. Bahlil ngomong apa. Hmm. Ini kan sebetulnya adalah hmm. alasan justifikasi atau strategi nah, untuk terus disuarakan untuk mencapai target tadi. Hmm. Nah tinggal siapa nanti yang melakukan uh, daftar tadi. Hmm. Nah kebetulan salah satu yang maju di depan adalah Bamsud. Mm. Sebelumnya itu ada Bahlil, ada mm. Jokowi, mm. dan sebagainya. sebagainya. Itu apa, bukan Jokowi, ada yeah. uh, LBP. Uh. Ini kan satu paket. Yeah, yeah, yeah. Paket ini yang harus kita uh, lawan. Mm. Lawannya juga bukan kita dengan anarkis. Mm. Kita juga melakukan perlawanan ini, mm. salah satunya dengan podcast ini kan dijamin konstitusi mm. untuk bersuara. Yeah. Nah, saya berharap bukan cuma kita yang melakukan, mm. tapi semua, terutama yang punya cita-cita supaya Jokowi diganti hmm. siapa itu? orang-orang yang sed sekarang sedang mendukung Anies hmm. tolong anda juga perhatikan nih pahami masalah ini pahami agenda busuk ini gitu hmm. setelah anda paham lalu anda bisa apa? Hmm. secara optimal tapi tetap dalam koridor hmm. perlawanan anda itu dalam koridor konstitusi hmm. sebenarnya itu esensi yang saya ingin sampaikan baik kita, kita, uh, jadi kalau kita lihat eh. adalah bahwa kewajiban rakyat hmm. yang peduli dengan politik hmm. situasi kondisi politik hmm. di Indonesia itu adalah kewajibannya juga menjaga konstitusi hmm. jangan sampai dilanggar hmm. ya kalau sampai itu ada indikasi-indikasi mau dilanggar maka suara <coughs> hak rakyat juga yang sebagai hmm. penjaga dan menyuarakan, eh, kalau Anda adalah, ini melanggar hmm. jadi mengingatkan gitu yeah, yeah. Nah, jadi itulah sebetulnya yang uh, diulang oleh rakyat uh, kewajiban rakyat yeah. jadi bukan sebetulnya haknya, ini kewajiban yeah. ini sudah kewajiban yeah, gitu. yeah, yeah. jadi ada rakyat yang peduli konstitusi mm. peduli keadaan politik Indonesia, mm. tetapi kalau ada yang begini diam saja, itu namanya mm. rakyat yang tidak bertanggung jawab yeah. kalau kita melihat ini uh, pernyataan dari Ketua MPR ini sudah sangat sembrono Kira-kira gitu. DPR bersikap apa terhadap seperti ini? Ya, saya kurang pasti, kurang, kurang paham lah hmm. apa yang diinginkan Tetapi kalau kita tahu bahwa sementara ini uh, Paling sedikit empat partai politik itu uh, tidak menginginkan ada Uh, agenda untuk MPR. Hmm. sidang MPR, oh, sidang MPR, ya. sidang MPR. Tidak menginginkan bahwa ini pemilu ditunda. Hmm. Nah, jadi gitu. Nah, kalau seandainya itu benar, maka pintu untuk melalui sidang MPR itu uh, tertutup. tertutup ya. ya, dan perpu dan decreet tertutup. Hmm. Jadi sebaiknya adalah, uh, apalagi pemerintah partai-partai partai yang cukup ber kuasa atau yang memimpin ketua DPR itu juga nampaknya juga tidak menyambut untuk ada sidang atau perpanjangan ini. Iya. Ya, ya. Jadi kalau kita lihat yang sudah ini kan uh, posisi PDIP itu nah. PDI Perjuangan itu hmm. uh, sejauh ini adalah menolak. menolak ya. Sejauh ini menolak. Hmm. Uh, ya, saya rasa PDI Perjuangan ini mempunyai suatu beban moral hmm. bahwa PDI Perjuangan adalah Pengusung utama hmm. untuk uh, Presiden Jokowi, hmm. Hmm. nah, jangan sampai bahwa ini juga dibiarkan hmm. untuk melanggar konstitusi. Hmm. Gitu. Jadi, saya rasa ada kewajiban moral. yang sejauh ini, uh, kita patut hargailah bahwa yeah, ya, yeah. uh, PDI Perjuangan itu menunjukkan uh, tidak menginginkan ada penundaan pemilu. Ya, yeah. yeah, baik. Terima kasih, Pak Maren, Pak Antoni, jadi pemirsa uh, kita. Jelas tegas ya dari e, dua e, pakar kita ini menyatakan bahwa apapun e, yang disampaikan oleh Bamsud itu suatu hal yang wajib ditolak dan dilawan karena berlawanan sekali dengan rasa keadilan dan secara konstitusi juga e, nampaknya sangat e, berbahaya sekali seolah melakukan me, penyimpan terompet dari apa dari e, penguasa yang menghendaki memang ada perpanjangan atau ada e, 30 tiga puluh dan sebagainya. Baik, semoga dengan apa eh, podcast malam hari ini menambah keyakinan masyarakat bahwa apa yang dilakukan Bamsud itu jelas atau pelanggaran konstitusi dan harus ditegur dengan keras dan harus meminta maaf sudah selayaknya ya daripada kemudian ada tuntutan-tuntutan eh, lain secara hukum karena secara hukum pun juga sudah tidak benar mengatakan apa walaupun kemudian memang sempat diralat sama eh, Pak Bamsud eh, beberapa hari berikutnya bahwa saya sebenarnya hanya ingin mengatakan bahwa berbahaya sekali perpanjangan pemilu apabila aku lakukan ini kan menjadi, menjadi masalah besar lagi jadi memang harus ada pernyataan terbuka dari Pak Bambang supaya ini tetap di, di, di, di, dirawat bahwa uh, tidak akan melakukan uh, perpanjangan yang karena itu melanggar uh, konstitusi baik terima kasih Semoga uh, kita berharap tetap akan terjadi kebaikan untuk negeri kita dalam proses untuk melakukan untuk pemilu yang sedang disambut oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.